Sepuluh Dosa Besar Istri Terhadap Suami, dan Jangan Anggap Remeh. Satu, menentang perintah suami. Dua, tidak menemani suami tidur. Tiga, menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Empat, menjerumuskan suami melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Lima, memberatkan beban suami dalam mencari nafkah bagi keluarga. Enam, tidak mau merawat saat suami sedang sakit. Tujuh, keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan suami. 8. Tidak menghormati keluarga suami 9. Tidak menolak saat disentuh oleh lelaki lain 10. Puasa sunnah tanpa izin suami